Hai hai hai Taukah kalian sob, jika bentang alam di dunia bukan hanya milik manusia Di dalamnya juga hidup hewan dan tumbuhan yang sama-sama menggantungkan hidupnya pada alam Sayangnya manusia yang dikaruniai akal oleh Tuhan Malah serakah mengambil hak hidup dari hewan dan tumbuhan Kelijikan dan keserakahan manusia di atas bumi ini Terlihat pada pembabatan hutan yang dijadikan kawasan industri, perumahan, jalan-jalan dan sebagainya tidak hanya itu, hewan pun tidak luput dari perburuan manusia untuk diambil bagian-bagiannya yang dijadikan sebagai bahan hiasan, aksesoris, bahan makanan, dan sebagainya. Tidak jarang hewan-hewan yang diburu juga termasuk bagian dari hewan langka dan dilindungi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu cara untuk melestarikan dan menekan laju kepunahan hewan-hewan tersebut. Salah satunya dengan membentuk suaka margasatwa dan salah satunya ada di riau, yaitu suaka marga satwa kerumutan yang menjadi habitat harimau Sumatera. Namun sayangnya, tempat pelestarian satwa langka ini seakan tak pernah lepas dari perambahan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baru-baru ini, BBKSDA Riau, sebuah temuan ketika patroli bertugas, BBKSDA Riau menemukan tiga pondok yang dibangun oleh tangan tak bertanggung jawab di suaka Margasatwa kerumutan. Pondok kayu itu diduga sebagai tempat peristirahatan sekaligus mengolah kayu hasil ilegal logging. Menurut Kepala Bidang Satu BBKSDA Riau, pondok itu masih baru. Pasalnya, beberapa hari sebelum penemuan, petugas melakukan patroli dan belum ada pondok. Selain pondok juga ditemukan beberapa sepeda yang sudah dimodifikasi, seperti untuk melansir kayu, kata Kepala Bidang 1 BBK HDR Riau. Temuan pondok ini berjarak sekitar 12 km dari permukiman. Namun belum diketahui siapa yang membuat karena saat petugas di lokasi, pondok itu tidak ada penghuninya. Tak ingin pondok itu ditempati, petugas langsung membakarnya. Begitu juga dengan sepeda yang modifikasi di lokasi agar tidak bisa digunakan. Di lokasi, petugas juga menemukan sebuah pohon yang sudah ditebang. Dan nampaknya pohon alam itu sudah diolah menjadi kayu sehingga menjadi sasaran pemusnahan oleh BBKSDA Arial. Beberapa meter dari lokasi, petugas juga menemukan puluhan batang sawit yang baru ditanam. Lokasinya masih berada di Suaka marga Margasatwa Kerumutan sehingga turut dimusnahkan. Pohon sawit yang baru ditanam ditebang oleh petugas. Kata Kepala Bidang 1 BBKSDA Arial, Mencapai lokasi yang masuk desa Kampung Pulau, kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu itu memang bukan hal yang mudah. Petugas menggunakan perahu bermesin untuk menembus rawa. Patroli akan terus dilakukan agar suaka margasatwa tidak menjadi lokasi ilegal logging dan kebun sawit, tegas Kepala Bidang 1 BBKSDA Riau. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?